di Provinsi Bali. Pemerintah sedang menyiapkan laboratorium di RSUP Sanglah untuk bisa melakukan tes. Om Swastiastu, Salam dari Bali. Apa kabar, semeton semua? Semoga tetap sehat. Semenjak pandemi COVID-19 terjadi, Bali turut mengalami dampak yang luar biasa. Wisatawan yang datang kian sepi, dan banyak usaha yang harus tutup untuk sementara waktu. Sangat terasa ekonomi saat ini tidak berputar dengan baik di Bali Tapi kita semua harus semangat untuk melewatinya Dan percaya bahwa kita bisa menghadapi ini semua Mari bersama kita support pemerintah, tenaga medis Dan seluruh lapisan masyarakat Bali agar terus bahu-membahu dalam mengatasi wabah ini Maka setelah semuanya berlalu, kami akan menyambutku dengan pelukan hangat di Pulau Bali Om Santi Santi Santi Om